Thank you. Yang kami hormati Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kuto Arjo Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Kuto Arjo Kami bersilahkan untuk mempersiapkan diri Beriksa dan teliti kembali barang bawaan Anda Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar Di dalam rangkaian kereta ini untuk akses pintu keluar stasiun Kutoarjo berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Persiapan memasuki stasiun Kutoarjo terima kasih.